The Penthouse Season 2, Episode 11 Episode 11 dimulai dengan Naegyo yang duduk dan memikirkan perkataan Logan. Naegyo kemudian berterima kasih pada Logan karena masih mengingatnya. Tiba-tiba Logan datang dan langsung memeluk Naegyo. Naegyo berusaha melepaskan. Namun Logan memeluknya erat dan mengatakan jika ia tahu bahwa dia adalah Suryon, lalu meminta maaf karena mengenalinya terlalu lama. Sementara di penthouse, Jo dan Tae yang baru bangun, menyadari jika Con so Jin telah pergi. Dia mencarinya sambil berteriak. Sok kemudian mengatakan jika Con so Jin ada di ruang pelajaran, karena Sok memintanya untuk mengajari les privat. Jo Dan;te kemudian menyuruh Sok untuk memanggil Con so Jin. Sok bergegas pergi dan mengirim pesan pada Con so Jin, bahwa Jo Dan;te tidak akan mencarinya selama beberapa jam karena sudah ditangani olehnya tiba-tiba sekretaris Jo Dan;te datang berlarian menemui Jo Dan;te ia memberikan foto Logan dan Naegio yang bertemu secara rahasia Jo Dante mendapat telepon dari Naegio yang mengatakan jika ia membutuhkan Jo Dan;te karena ada Logan di sana Sin kemudian beralih pada contoh so Jin yang meminta maaf dan pertolongan pada Oh Yoon Hee ia kemudian menceritakan semua yang terjadi pada Rona sebenarnya. Chon Jin kemudian berkata jika yang membunuh Rona kemungkinan bukan Eungbiol, melainkan Jo Dante. Dia juga menunjukkan bukti foto yang memperlihatkan bahwa Jo Dante berganti pakaian pada waktu itu. Namun Oh Hyunhee masih belum mempercayai Chon Jin. Ia kemudian mengeluarkan HP-nya untuk merekam pembicaraan Soo Jin yang mengakui semua perbuatan Eungbiol pada Rona. Sin kembali pada Jo Dante yang telah tiba di tempat Na Egyo. Di sana Naegyo telah memegang Logan seolah-olah Naegyo telah menangkapnya. Jodante kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Logan untuk diberi pelajaran. Naegyo mengatakan pada Joe Dan;te jika Logan tahu informasi mengenai Jung Jungdoman. Naegyo kemudian menyuruh Jodante untuk menanyakan semuanya pada Logan. Sementara Jodante pergi, Naegyo menelpon Pak Hong dan mengatakan kalau dia SIM simsuryon. Di sisi lain di dalam mobil, Logan Lee masih berusaha melawan untuk kabur, namun tak bisa karena dipukuli dan ditutupi kain hitam. Setelahnya terlihat Joe dan T memasuki sebuah gedung. Joe dan T lalu memukuli Logan yang terbungkus karung. Dia memukulinya tanpa henti dan rasa ampun. Namun setelah karung itu dibuka ternyata itu adalah sekretarisnya sendiri. Sekretarisnya kemudian menjelaskan jika orang-orang Logan mengikuti mereka dan menyerang mereka dalam perjalanan dan ternyata sopir yang mereka pakai adalah orang suruhan Logan. Sopir itu lalu menyuntikan obat bius pada sekretaris Joe Dante. Mereka semua dihajar dan Logan dibawa pergi oleh mereka. Mendengar hal itu Joe Dante sangat marah. Joe Dante kemudian menghubungi Naegyo karena mencurigainya. Namun Naegyo mengatakan jika ia sedang mandi. Joe Dante kemudian menutup telepon. Sin kembali pada Naegyo yang ternyata sedang bersama Logan. Logan yang mengetahui jika Naegio adalah Sim Suryon bertanya, kemana saja Suryon selama ini. Naegio menjelaskan jika Suryon telah mati dua tahun lalu, dan saat ini ada hal yang harus ia lakukan sebagai Naegio. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa tahu jika Sim Suryon masih hidup. HP Suryon kemudian berbunyi dan menunjukkan alat pelacak yang berbunyi. Ternyata Jodante sudah hampir sampai di tempat itu. Naegio meminta Logan untuk pergi agar rencananya tidak hancur. Naegio juga mengatakan bahwa ia akan mengakhiri semuanya dalam dua minggu. Logan kemudian pergi, dan Jo Dante pun datang. Jo Dante kemudian mengatakan jika mereka harus membayar tanah seharga 50 juta dolar besok, namun mustahil ia mendapatkan uang sebanyak itu. Naegio mengatakan jika Jo Dante masih memiliki Jin yang bisa dipakai. Joe Dante lalu mengatakan jika pasti Oh Yun Hi dibantu oleh Logan untuk melakukan semua itu. Joe Dante kemudian marah dan pergi. Naegio kemudian menggeser meja untuk membersihkan gelas yang dipecahkan Joe Dante. Namun dia menemukan sebuah pintu rahasia di bawah meja itu. Ia kemudian membuka pintu itu dengan kunci yang ada di kotak sebelumnya. Ternyata benar di sana ada sebuah ruangan rahasia. Ia kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Sin berganti pada Rona yang terbangun di rumah sakit. Kemudian ia melakukan video call pada Seok-hun. Seok sangat kaget dan langsung bergegas pergi menemui Bae Rona. Setelah bertemu dengan Rona, seok -hun langsung memeluknya dan merasa tidak percaya jika Rona masih hidup. Berikutnya Bae Rona menjelaskan jika ia telah sadar dari minggu lalu setelah menjalani berbagai operasi otak. Bae Rona mengatakan jika ia belum bisa memberitahu siapapun kalau dia masih hidup. Namun alasannya menghubungi Sokhun adalah untuk memberitahu Seok-hun pelaku sebenarnya. Sokhun menebak jika itu adalah ayahnya. Rona tidak menjawab namun ekspresinya mengatakan iya. Sokhun kemudian marah dan pergi untuk membunuh ayahnya. Namun tiba-tiba Na Egyo datang. Bae Rona mengatakan jika dia adalah orang yang menyelamatkannya. Sokhun langsung mengenali itu ibunya dan memeluknya sambil menangis. Sin kemudian berganti pada Oh Yun-hee yang berkata jika Chunso Jin bisa dipercaya. Lanjut ia juga mengatakan bahwa besok ia akan menandatangani jual beli dengan Naegio. Logan mengatakan untuk mengikuti semua hal yang Naegio inginkan karena dia sudah punya rencana terkait hal itu. Selanjutnya terlihat Chunso Jin yang dimintai uang sebanyak 50 juta dolar oleh Jo Dante. Jo Dante juga mengancam So Jin akan membeberkan semuanya jika ia tidak bisa memberi uang 50 juta dolar besok siang. Sin kemudian memperlihatkan proses jual-beli tanah Oh yun hee pada Naegyo. Naegyo bertanya, kenapa Oh yun hee tidak terlihat bahagia setelah tanah itu dijual? Oh yun hee mengatakan jika tanah itu sangat berarti untuk Suryon. Lanjut dia menanyakan apa hubungan Naegyo dengan Jung-doman sebenarnya. Naegyo tidak menjawab lalu, Naegyo kemudian bertanya apakah ada pesan dari Suryon pada saat dia meninggal. Oh Yoon Hee mengatakan jika Suryon menyuruhnya untuk pergi dan berlari lalu ia menangis. Naegyo kemudian meminta Oh Yoon Hee untuk mempercayainya sekali saja, karena ia punya rencana untuk menghancurkan Joe Dante. Ia kemudian mengeluarkan liontin milik Ng yang bisa jadi bukti kasus Baerona. Naegyo kemudian mengatakan jika Oh Yoon Hee harus melindungi anaknya karena dia seorang ibu lalu menyerahkan liontin itu pada Oh Yoon Hee. Oh Yoon Hee yang mendengar kata-kata itu sadar jika itu adalah sim Suryon bukan Na Egyo. Oh Yoon Hee kemudian mengejarnya, namun Na Egyo pergi meninggalkannya. SIM berikutnya terlihat flashback ketika Suryon tengah siap-siap untuk pergi ke Amerika. Suryon kemudian menerima telepon dari Yang New York yang mengatakan jika Jo dan Tae menyiksa anak-anak lagi. Suryon lalu bergegas ke penthouse dan naik lift namun dihentikan oleh Na Egyo. Naegyo kemudian mengatakan jika dia yang akan masuk menemui Jo Dan;te dan anak-anaknya. Namun ditolak oleh Sim Suryon karena dia sangat khawatir. Naegyo kemudian mengatakan jika dia hanya ingin bertemu dengan anak-anak saja karena akan segera pergi meninggalkan Korea. Akhirnya Suryon menyetujuinya. Sebelum Naegyo pergi, Suryon memberikan tiketnya pada Naegyo dan mengatakan untuk pergi ke Amerika bersama Logan. Sedangkan Suryon akan tinggal di Korea bersama anaknya. Naegyo berpesan jika terjadi sesuatu padanya, jangan hiraukan dia dan pergi saja. Naegyo kemudian berlari memasuki penthouse mencari Sokhun dan Sokyung. Naegyo kemudian masuk ke ruang kerja Jo Dante dan langsung ditusuk hingga mati oleh Jo Dante. Oh Hee yang kebetulan ada di sana mendengar suara kaca pecah dari ruang kerja Jo Dante. Begitu ia masuk. Ia langsung melihat Naegyo yang menyamar jadi Suryon bersimbah darah tak berdaya. Oh yun Hee yang panik langsung mencabut pisau dari tubuh Naegyo dan dituduh jadi tersangka pembunuhan. Mayat Naegyo didorong oleh petugas medis diikuti oleh Oh yun Hee yang dibawa oleh polisi. Sim Suryon yang berpenampilan seperti Naegyo melihat hal itu dan kemudian pergi. Namun ternyata sekretaris Jo Jodante melihatnya ada di sana mengetahui dirinya yang telah dianggap mati membuat suryon menjadi putus asa dan berjalan sendiri tiba-tiba sebuah mobil datang dan suryon dibawa karena dikira Naegio. SIM kembali ke masa sekarang SIM suryon yang menyamar sebagai Naegio mengucapkan syukur dan berterima kasih pada Naegio yang telah menyelamatkannya selanjutnya di heraples Jo Dan;te sedang makan bersama keluarganya namun contoh Jin terlihat duduk berjauhan dengan Jo Dante. Chonsoo Jin makan dengan lauk seadanya. Jo dan Tae meminta kopi tambahan. Chonsoo Jin langsung bergegas mengambilkan dan menuangkan kopi untuk Jo dan Te. Sokhyung yang melihat itu meminta ayahnya untuk berhenti dan meminta semua pembantunya kembali ke rumah. Sokhun juga mengatakan bahwa dia tidak akan makan di rumah lagi, jadi Sojin tidak perlu memasak makanan untuknya lagi. Sokhun kemudian pergi dan berkata jika ia tidak belajar apapun dari ayahnya. Sokyung yang mendengar itu terlihat tertawa dan senang. Jo dan Tae marah, tapi Sokyung lanjut berkata jika Sojin tidak usah memasak untuknya juga. Lalu ia melihat ayahnya dan berkata lebih baik diet dan langsung pergi. Jo dan Tae yang kesal melampiaskan amarahnya pada Chon Sojin. Jo dan Tae kemudian bertanya kenapa akhir-akhir ini Sojin tidak pernah melawannya. Sojin berkata jika selama Jo dan Tae berjanji tidak mengusik Engbiul, ia akan menuruti semua perkataan Jo dan Tae. Sojin juga mengatakan bahwa ia akan memberikan Chong A Medical Center pada Jo dan Tae. Jo dan Tae yang mendengar itu terlihat senang dan mencium Sojin lalu pergi. Selanjutnya terlihat Kiujin yang tengah gugup menunggu seseorang. Tiba-tiba seseorang datang dan mengatakan jika Chongso Distrik akan dibangun ulang, pengumumannya akan dilakukan awal minggu ini. Kiujin kemudian bertanya siapa yang mendukung Jo Dante. Orang itu mengatakan bahwa Jung Doman yang mendukungnya. Sin kembali pada Jo Dante yang menerima laporan jika Jung Doman menolak penawarannya. Tiba-tiba Kiujin datang dan mengagetkan Jo Dante. Kiujin kemudian membahas tentang pembangunan ulang di distrik Chonso, namun Jo Dante enggan memberitahu Kiujin tentang hal itu. Kiujin meminta bantuan pada Jo Dante untuk menolongnya membeli tanah di sana. Tapi Jo tetap menolaknya. Kiujin kemudian marah dan mengatakan kalau dia bisa membeli tanah tanpa bantuan Jo Tae, lalu pergi. Setelah Kiujin pergi, Jo kemudian mengatakan jika pengumuman akan dilakukan dalam dua hari lagi. Berikutnya terlihat Kiujin dan ibunya beserta Sang Ah, mencoba untuk membeli tanah di distrik Chonsou. Mereka merayu Tuan Huan dengan berbagai cara agar bisa mendapatkan tanah yang tersisa. Selanjutnya Tuan Huan mengatakan jika ada salah satu tanah yang akan dibangun pusat olahraga. Begitu juga Kang Mari yang juga membeli tanah di distrik itu. Guru Ma juga berniat untuk membeli tanah di tempat yang sama. Ternyata Tuan Huan bekerja sama dengan Naegio. Naegio memerintahkan untuk menjual semua tanah atas namanya. Selanjutnya di kantor polisi Gangnam, Ha -chul memikirkan perkataan Oh Yun Hee yang mengatakan jika Rona adalah anaknya hayun Chul yang frustasi memukul tahanan yang satu sel dengannya. Akhirnya hayun Chul dipukuli oleh tahanan lainnya. Selanjutnya di rumah Ki Ujin, Kang Mari datang dan ikut menonton berita tentang pengumuman distrik Chonsou. Mereka berteriak kegirangan mendengar pengumuman itu dan merayakan dengan pesta yang heboh. Di sisi lain Jo dan Tae juga nampak kegirangan melihat pengumuman itu. Tiba-tiba Oh Yun-Hee datang dan berkata jika dia tidak percaya, akhirnya Jo dan Tae membantunya. Oh Yun-Hee lanjut mengatakan, bagaimana bisa Jo dan Tae membatalkan kontrak jual-beli sehari sebelum pengumuman. Jo dan Tae kebingungan mendengar hal itu. Oh Yun-Hee lalu mengatakan jika Naegyo membatalkan kontrak kemarin karena butuh uang HES. Jo dan Tae yang kesal, kemudian mengatakan jika dia tidak pernah membatalkan kontrak. Oh Hyun Hee lalu menyerahkan surat pembatalan kontrak yang telah ditandatangani. Joe Dante marah dan berusaha menelpon Na Egyo namun tidak ada jawaban. Selanjutnya di Golden Real Estate, Joe Dante marah dan bertanya pada Na Egyo kenapa dia menjual tanahnya. Na Egyo dengan santai berkata jika itu atas namanya bukan Joe Dante. Joe Dante lalu menamparkan Na Egyo dan bertanya kenapa dia melakukan hal itu padahal Joe Dante telah mempercayainya. Ia kemudian meminta semua uang itu pada Naegio. Namun, Naegio hanya tertawa. Joe Dante, yang marah, menyeret Naegio keluar dan membawanya ke dalam mobil. Naegio menggigit tangan Joe Dante dan mendorong anak buah Joe Dante, lalu berusaha lari. Tiba-tiba, sebuah motor datang dan membawa Naegio pergi. Sekretaris Joe Dante mengejar Naegio yang naik motor dengan Logan. Namun, mereka kehilangan Naegio karena kereta api yang lewat. Setelah situasi aman, Sim Suryon yang masih menyamar sebagai Naegyo berkata jika apa yang Logan lakukan terlalu berbahaya. Namun Logan berkata jika ia akan melakukan apa saja untuk selalu bersama Sim Suryon. Sin kembali pada Hayun Chul yang dibawa oleh polisi dan diserbu oleh wartawan. Di antara para wartawan terlihat Haengbiul yang memperhatikan ayahnya. Hayun Chul menangis di dalam mobil setelah melihat anaknya. Mobil itu kemudian pergi, diikuti Haeng yang mengejarnya. Sementara itu, di rumah sakit Sok Hun masih menunggu bayrona yang masih terbaring. Sok Hun mendapat sebuah telepon dan mengatakan dia akan siap untuk malam itu dengan tatapan yang aneh. Di sisi lain, Sekretaris Joe Dante melaporkan jika Naegyo tidak kembali ke cottage. Joe Dante yang sangat kesal melampiaskan amarahnya pada sekretarisnya dan menyuruhnya untuk menemukan Naegyo. Selanjutnya, Chon Sojin datang dan membawa minuman untuk Joe Dante. Joe Dante juga memarahi Sojin yang terlalu lama. Sojin kemudian bertanya, "Siapa itu Naegyo?" Namun, Joe Dante tidak menjawabnya dan menyuruh Sojin untuk pergi. Joe Dante mencoba menghubungi Naegyo lagi, namun tetap tidak bisa. Joe Dante sangat frustasi dan kesal karena ulah Naegyo. Scene selanjutnya memperlihatkan Logan dengan Naegyo. Naegio mendapat pesan dari Joe Dante yang menyuruhnya untuk membawa uang itu padanya jam 10. Naegio kemudian mengatakan jika ini waktunya dan pergi, namun ditahan oleh Logan. Ia kemudian mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian terlihat Naegio berjalan di tengah hujan deras, diikuti oleh sebuah mobil yang mengejarnya dan kemudian menabraknya. Naegio menelpon seseorang dan berkata jika Joe Dante mencoba untuk membunuhnya. Selanjutnya terlihat seorang pria yang membungkus Naegio dan membawanya pergi ke tempat pembakaran mayat hewan. Ia lalu membayar penjaga dan membawa kantong besar yang berisi tubuh Naegio ke dalam untuk dibakar. Selanjutnya orang itu terlihat masuk ke tempat kerja Jo Dante dan membakar semua pakaian yang ia gunakan. Berikutnya terlihat Sokhun yang mendorong tempat tidur Bayrona ke suatu tempat. Keesokan harinya di Hera Palace. Jo Dante terbangun dari tidurnya dan merasakan sakit kepala, sekaligus kebingungan kenapa dia di sana. Jo Dante kemudian turun dan melihat Sojin yang mengatakan jika Jo Dante kemarin pingsan karena mabuk. Tiba-tiba polisi datang membawa surat penangkapan pada Jo Dante atas tuduhan pembunuhan pada Na Egyo. Jo Dante kemudian dibawa ke kantor polisi. Chun so Jin mengatakan jika dia tidak tahu di mana Jo Dante kemarin karena ada di ruang terpisah. Polisi juga melihat jejak kaki aneh di karpet rumahnya. Conso Jin terlihat menambah panas keadaan dengan menyebutkan berbagai hal yang mendukung bahwa Joe dan T membunuh Naegyo. Selanjutnya di kantor polisi, polisi menunjukkan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang membawa Naegyo. Melihat hal itu, Joe dan T mengatakan jika dia kemarin sedang mabuk berat dan tidur di rumahnya. Di sisi lain, Chon Jin dimintai keterangan mengenai Jo Dante dan bukti di rumahnya. Polisi kemudian mengatakan jika tidak ada rekaman CCTV yang memperlihatkan dia meninggalkan Hera Palace. Chon Jin mengajak polisi ke tempat rahasia Jo Dante dan menunjukkan lift rahasia milik Jo Dante. Di sana mereka juga menemukan bukti sebuah guci yang berisi abu. Sin kembali pada Jo Dante di ruang interogasi. Oh Yun-hee berbicara sebagai saksi dalam kasus itu yang mengatakan jika ia mendengar kalau jo dan Dante membunuh Naegio. Oh Yun-hee kemudian masuk dan menunjukkan bukti rekaman pembicaraan Jo Dante. Mendengar semua itu, Jo Dante tidak bisa bicara lagi. Selanjutnya di cottage tempat tinggal Naegio sebelumnya, polisi mencari bukti dan mendengar suara tangisan seseorang dari ruangan rahasia. Polisi menemukan Sim Surion dan e Rona di ruangan bawah tanah itu. Dia mengatakan jika Joe Dante mengurungnya di tempat itu.